kamu di Horror <SILENCIO> Udah lama ikutan stand up komedi nggak pernah tampil. Sekalinya tampil diundang keluarga tak kasat mata. Penontonnya kosong, gedungnya melompong, semua sabah hitam, sehitam suami saya. <tolak> <tolak> <tolak> Terinspirasi film ini, saya juga mau bikin film suami tak kasat mata, hmm. karena suami saya jarang kelihatan. Kalau mau lihat penampakannya, harus isi kuota buat video good. <tolak> tipis, PDI, Persatuan Dukun Indonesia nah, dan juga seorang warjaki, wartawan jalan kaki <laughs> sering indigo jadi orang indigo tuh gak enak sumpah indigo. <laughs> sering dengar suara-suara aneh, -suara apalagi kalo malem. Hujan sendirian pula <SISASAN> Saya ketakutan Akhirnya saya baca-baca Baca WA, -baca, BA, BBM <SISASAN> <SISASAN> Gak hilang-hilang juga Akhirnya saya beranikan diri keluar rumah ke 10 belum lama ini saya diketawai pocong saya pikir dia kecegak tari pocongnya senyata aku selaku yang butuh terus saya juga pernah lihat yang namanya penampak yang panjang bajunya putih sampai ke tanah begitu saya colek ada kumisnya merokok bentuk lopek ternyata tukang kue putunya saya nih orang kaya Kebanyakan orang kaya itu pasti punya koleksi barang-barang berharga Sama! Saya juga Saya punya koleksi wig <laughs> Harganya Ada yang fantastis Dari yang puluhan ribu Sampai ratusan juta Weh. Yang paling mahal Ini dari rambut orang meninggal Kenapa? Bayangin dong untuk dapetin kualitas yang bagus itu kan nunggu ayatnya pelotok belum lagi resiko digebukin nama ahli warisnya ya yang paling murah itu rambut yang rontok karena ketombean tiap saya pake jadi kayak enak monyet Istri dari seorang kotor Saya bangga uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Karena Di samping kamarnya Ada Joko Susilo Yang udah tahu dong Terus Dia jadi punya kenalan menteri. Ya, coba kalau dia di rumah, paling temennya Pak RT, sama Matan STM. ya? <tell> <tell> Bentar lagi nih, dia akan punya papah angkat. <tell> <dia>, senengnya. <tell> pasti dapat kebaikan <tell> hartanya. Oke, kasih ya. <tell>